Tersebut, Nagita Slavina Marena Tengker, itu yang memberikan Saya dengan setulus hati Saya buat nama mereka mm. Asin, Mega Marsha, juga begitu Tengker, sekarang mereka Bawa cucunya, anak mereka Ke bapaknya, itu tidak pernah Ke kakek-kakeknya, yeah. apa baik yeah. Lalu Raffi Tiga kali ke puncak tanpa mampir ke rumah saya Apa saya tidak Sakit hati yeah. Ya Mereka gitu loh mm -mm. Tidak ada pengertian walaupun mereka sarjana Iya betul Waktu lebaran saya ucapin Selamat lebaran maaf lahir batin Tidak ada jawab Rafi, Bari, Gigi, Carita, Melia Yang lala segala macam Tidak jawab Ya Allah masa sih kayak gitu Sakit hati banget Ini viral Ini, ini tolong di Iya boleh hmm. Gitu Jadi, Ini pengakuan Gideon Luis, Juan, Tengke bahwa dia tidak punya atau tidak berhubungan lagi dengan anak-anaknya lagi yang dua orang yeah. tapi cucu tetap cucu gua yeah. dan jadi dan ah, sekarang gua udah putusin putusin sebagai segala macam tete bengeks wali juga dicabut dari kedua-duanya tengkernya juga cabut ganti nama, ganti bapak silakan. iya yeah, betul I don't care a fuck about them anymore. Karena mereka yang curhatan FB atas nama Gideon LJ Tengker ayah Nagita Slavina. Nagita Slavina diterpa kabar tidak mengenakan tentang ayahnya, Gideon Tengker. Hal ini setelah sebuah akun di Facebook dengan nama ayahnya, Gideon LJ Tengker, mengungkap kemarahan dan meminta Nagita serta adiknya tidak lagi menggunakan namanya di postingannya yang lain. Akun tersebut juga mengaku kalau dia masih berstatus sebagai suami dari Rietta Amelia. Kemarahan ini diungkap akun Gideon karena merasa ditelantarkan bahkan dimasukkan ke rumah sakit jiwa dan tidak lagi dipertemukan dengan cucu-cucunya Berikut berita selengkapnya Akun Gideon LJ Tengker mendadak viral dengan curhatan kemarahannya Akun tersebut menuliskan sudah 5 tahun tidak dipertemukan dengan Ravatar Gideon pun seakan tidak memiliki cara lain dan membicarakan hal ini lewat media sosial Anterin Rafa kopanya sudah lima tahun kamu enggak anterin Apa perlu papa bicara di medsesha? Kalau gak dikirim Rafa Tarkovanya, papa live streaming sekalian buat kesaksian tentang papa prio, gigi dan caca dalam waktunya Supaya semua pemirsa tahu dan jadinya bisa terbalik dengan kata-kata kamu juga Raffi yang kelihatan juga nantinya tulis akun tersebut Selain itu, aku tersebut menyatakan kalau dia tidak mengizinkan lagi Nagita dan Marsha menggunakan namanya. Gideon juga mengumumkan kalau dia mengundurkan diri sebagai wali pernikahan dari anak-anak. Dengan ini saya Gideon Louis Joan Tengger tidak mengizinkan lagi anak-anak saya menggunakan nama Nagita Slavina Mariana Tengger dan saya juga berhak mengundurkan diri sebagai wali dari pernikahan mereka berdua. Dengan surat ini saya memberitahukan kepada saudara-saudara dan para sahabat-sahabat dan juga medsos segera saya umumkan hari ini juga Tanggal 1 September 2020 pada jam 12.30 TTD Gideon Louis-Joan Tengker tulis akun tersebut Dalam postingan viral itu, akun Gideon Tengker juga menyatakan tidak ingin bertemu Raffi Ahmad dan putrinya yang disapa gigi itu sebelum dia mengganti seluruh petugas keamanannya dia pun tampak begitu kesal karena merasa ditelantarkan oleh Nagita Slavina yang terlalu sibuk mencari uang Gigi kok gak kasih tahu si iwan sasa do security kamu Papa gak mau ketemu kamu dan raki lagi kecuali ganti semua security Atau memang settingan kamu yang sampai-sampai tega kamu yang sibuk cari uang doanya Lalu hubungan anak sama papa juga kamu korbanin Cukup sudah lanjutnya di akhir tulisannya, akun Gideon Tengker mengaku harga dirinya sudah hancur Dia juga menyatakan kalau Nagita Slavina dan adiknya yang disapa Caca itu berusaha memasukkannya ke rumah sakit jiwa Dia bahkan menyebut kalau ibu mereka, Riyata Amelia masih berstatus sebagai istrinya Cukup harga diri papa yang sudah hancur juga kamu dan Caca yang masukin ke rumah sakit jiwa Terusin ke Raffi dan Caca Bari dan era Tengkar yang masih istri GLJTGB, tanda akun Facebook Gideon Tengker kita nah, Slavina klarifikasi soal sang ayah, aku Dion tengker derita sakit. Pernyataan jidion tentu membuat publik terkejut. Tak ingin isu berkembang, gigi akhirnya angkat bicara. Ditemani Raffi Ahmad, gigi memberikan klarifikasi bersama sang ibunda, Riyata Amalia. Kami mohon maaf apabila ada kegaduhan atau yang menjadi pemberitaan seperti ini. Kita malah mohon doanya supaya kita segera kembali baik lagi, ujar Raffi. Sebenarnya sih baik-baik aja ya, mak. Biar mama sama gigi aja yang cerita. Jadi gini loh, papa itu dari gigi sd ya, itu sudah sakit. Nah, mungkin sekarang sekarang ini mama kan dari anak-anak kecil kan udah pisar gitu loh. Nah kesininya mama nggak tahu lagi timpal Rietta. Anak-anak yang suka telepon itu kan gigi Caca. Senada sang ibunda, gigi menyayangkan hal ini terjadi namun ia enggan menjelaskan detail lantaran masalah ini adalah ranah pribadinya jadi gini, ini kan sebenarnya yang disampaikan pak akan banyak hal dari abcd, menjelaskan beberapa hal, memang banyak juga ujar gigi kalau dari aku pribadi, enggak mungkin aku jelaskan satu-satu karena memang banyak hal-hal yang sifatnya pribadi keluarga, enggak mungkin kita naikin ke publik Nah kita mengakui bahwa sang ayah sudah menderita sakit sejak ia kecil Penyakit Jigion bakal kambuh jika dirinya tidak mengonsumsi obat dokter Cuma satu hal, papa memang sakit Sudah didiagnosa dari aku kecil, SD Memang penyakit-penyakitnya ini diharuskan papa minum obat, tambah Nagita Stopin obat biasanya kumat, kambuh, sana. kan memang ada yang jaga Cerita kalau papa beberapa bulan ini tidak mau minum obat Jadi banyak hal-hal Tripta pun meminta maaf kepada masyarakat Tak lupa ia memohon doa agar Jideon bisa kembali sembuh seperti sedia kala. Kalau mama pribadi, mohon maaf untuk semewahnya. Kita nggak ada apa-apa sebenarnya, cuma kita minta doa semoga semuanya cepat selesai, papanya cepat sembuh, tanda serieta. Viral video ayah Nagita mengaku dipaksa masuk RS Jeng Raffi Ahmad akui baru ketemu. Menanggapi hal ini, Raffi Ahmad, selaku suami Nagita, mengaku tidak kaget dan santai-santai saja terhadap hal itu. Namun, ia akan membicarakan kejadian ini dengan keluarganya. "Enggak lah, biasa aja, jelas Raffi. Aku mah santai-santai aja orangnya." Iya ini kita juga makanya mau cek dulu Lanjut ayah satu anak itu Jadi nanti kalau misalkan udah ada Nanti kita kabarin ya Selain itu, Raffi masih enggan berkomentar Soal larangan menggunakan nama tenker dari Gideon Ia merasa belum memiliki kapasitas untuk menjawab Iya nanti, gimana gue mau jawab Gue belum ketemu, terang Raffi Ntar kita kasih tahu kabarnya kalau udah ada ya Soal tudingan tak pernah bertemu Raffi dengan tegas membantahnya Pasalnya, belum lama ini putra Raffi dan Nagita, Rafathar Malik Ahmad sudah dipertemukan dengan kakeknya Enggak, baru kemarin ketemu dua minggu yang lalu, tambah Raffi. Ya nanti deh, nanti kita kalau misalnya itu nanti kita bicara ya Semoga masalah ini cepet selesai ya Doanya yang terbaik deh buat keluarga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina